termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sudah menyita hati dan perasaan kalian ya kan? amin ya robbal amin oke dan pada video kali ini aku pengen mengingatkan kembali ya bahwasannya kami atas nama channel youtube info pinjol terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun ya jadi udah cukup jelas apabila nanti ada yang mengaku-ngaku yang mengatasnamakan channel youtube info pinjol terbaru Dan menyuruh kalian untuk mentransferkan sejumlah uang Dengan tujuan untuk bisa membersihkan nama kalian di aplikasi-aplikasi pinjol Maka kami pastikan itu adalah penipuan Jadi jangan sampai ketipu lagi Oke baik Sebelum memulai video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu, yang menonton video ini dari daerah mana saja ya? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa berinteraksi dan saling bertukar informasi. Hari ini banyak banget ya pertanyaan tentang aplikasi ABC, apakah sudah ada dep kolektor lapangannya, apakah mereka melakukan penyebaran data dan ini itu segala macam. Oke, pada video kali ini ada kabar bahagia, apa sih kabar bahagianya itu bang? Terkait tentang debt collector lapangan Hari ini 85% pemakai aplikasi pinjol yang belum mampu melakukan pembayaran Masih kepikiran terkait tentang debt collector lapangan Walaupun sebenarnya ketika kita kaji ulang, apa sih yang harus kita takutkan ketika ketemu langsung sama debt kolektor lapangan? Nah, hari ini banyak di antara kita yang merasa takut ketemu debt kolektor lapangan itu karena mungkin merasa malu ketika orang lain tahu kita punya hutang di aplikasi ABCDE. Ya kan? Banyak banget lah yang mungkin hari ini sedang mengganjal hati dan perasaan kalian. Oke, okay, pada video kali ini berdasarkan... Beberapa informasi yang sudah kita dapatkan di media-media online, ya, terkait tentang larangan menggunakan debt collector lapangan. Jadi, ke depannya, pihak OJK dan kita akan terus sama-sama berdoa agar pihak OJK melegalkan saja peraturan ini. Peraturan tentang tidak boleh menggunakan debt collector lapangan untuk semua aplikasi pinjol, loh. Jadi nanti bagaimana Bang kalau seandainya debt collector lapangan itu datang ke rumah nah untuk saat ini memang masih ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memang sudah direstui untuk memiliki debt collector lapangan tapi khususnya bukan untuk aplikasi pinjol. Yang mungkin hari ini sudah pernah ketemu dengan Debt Collector Akulaku, Home Credit, Tunaiku, Kredivo uh, Mungkin itu masuk ke dalam produk pembiayaan Walaupun di aplikasi tersebut ada beberapa layanan produk pinjam-meminjam uang Mungkin yang di Kredivo sudah pasti akrab ya sama yang namanya Kredivest. Kalau yang di Akulaku mungkin sudah akrab sama yang namanya KTA asetku ya kalau saya nggak salah dan kalau untuk di Shopee itu ada Lentera Dana Nusantara dengan produk Shopee S pinjamnya. Jadi pada hari ini yang sedang banyak digunakan itu ya untuk di aplikasi-aplikasi pinjol yang memang mungkin sudah pernah ada debt collector lapangannya itu masih hanya satu. Apa itu mengaplikasinya? Masih hanya kredit pintar. Ditambah lagi dengan instruksi. Dan wacana yang akan dibentuk oleh pihak OJK agar semua aplikasi pinjol itu tidak boleh menggunakan debt kolektor lapangan di luar dari perusahaan pinjol itu. Jadi nanti nggak boleh sesuka hati mereka, kalaupun mereka mau memiliki debt kolektor lapangan, mereka harus memberikan pendidikan atau mungkin sertifikasi kepada pekerja mereka yang ditugaskan sebagai debt collector lapangan, jadi hari ini OJK merasa kesusahan. Ketika teman-teman kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu mendapatkan teror intimidasi caci maki, ini itu segala macam banyak banget. Jadi, kedepannya pihak OJK akan mewacanakan bahwasannya untuk tim debt collector. Untuk tim debt collection, penagih yang selama ini menagih kalian melalui telepon itu harus memiliki sertifikasi. Mereka harus memiliki pendidikan bagaimana cara menagih hutang yang baik dan benar dan tidak melanggar ketentuan hukum. Hari ini banyak ya kita temukan untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK sekalipun ya berdasarkan pengaduan dari teman-teman yang sudah langsung memiliki pengalaman. Bagaimana cara aplikasi pinjol legal tersebut menagih kalian Kalian bisa melaporkannya Apabila memang mereka melanggar semua ketentuan hukum yang sudah ditetapkan Bagaimana bang cara melaporkannya Banyak yang belum tahu Kalian bisa melalui kontak whatsapp dari pihak OJK Bisa di kontak 157 Dan kalian bisa mengirimkan beberapa bukti Yang kalian alami itu ke DM Instagram asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia jadi kita sama-sama berharap dan berdoa mudah-mudahan peraturan ini segera saja disahkan supaya teman-teman kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu tidak lagi kefikiran Hari ini banyak diantara kita yang masih membiarkan diri kita terbelenggu Untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi Padahal yang sudah tentu pasti terjadi sekalipun masih bisa kita cari Solusi apa hari ini yang terbaik yang tidak memiliki efek samping Hari ini masih banyak teman-teman kita itu yang menakut-nakuti dirinya sendiri Hari ini yang harus kita perbaiki itu adalah mental kita ya hari ini banyak yang sudah rusak itu mental ya terganggu karena terus-terusan mendapatkan pesan-pesan yang dikirimkan tim dep collection jadi menurut aku apabila memang kalian hari ini memang benar-benar merasa terganggu dari semua cara penagihan aplikasi-aplikasi pinjol tersebut kalian tidak usah baca pesannya ya sekalian dihapus saja tapi kita tetap mengajak kalian untuk membersihkan hati, niat dan pikiran. Kita akan melunasi semua hutang-hutang di aplikasi pinjol itu nanti ketika kita memang sudah benar-benar kuat ya seperti anjuran dari asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia yang mengingatkan kepada kita semua agar untuk tidak lagi gali lubang tutup lubang. Dari bahasa itu aku bisa mengartikan bahwasannya API menyuruh kita untuk memperbaiki keuangan pribadi terlebih dahulu. API menginginkan kita untuk memperbaiki keuangan keluarga kita terlebih dahulu dengan cara tidak lagi gali lobang tutup lobang. Adahal jika dari awal sebelum kita terjebak ke banyak aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini ataupun yang legal OJK kita bisa memantapkan diri saja untuk misalnya hanya menggunakan 2 atau tiga aplikasi mungkin masalah ini tidak akan sebesar ini mungkin kalian tidak akan panik sekali tapi karena pada ya beberapa waktu yang lalu, kita masih tetap berusaha, ya kan? Karena kita masih terus kefikiran tentang biaya denda dan bunga yang terus menumpuk, bertambah, dan membengkak. Ya, untuk bunga bolak-balik, aku sudah menyampaikan, ya, bahwasannya OJK itu sudah mengingatkan untuk biaya denda dan bunga itu tidak boleh melebihi dari 100 jumlah pinjaman pokok di awal. Jadi, kalau seandainya kalian pinjam 600.000 atau mungkin satu 1 juta rupiah, pembiayaan denda dan bunganya itu paling banyak ya hanya boleh menjadi 1 juta 1.200 ditambah pinjaman pokok di awal. Jadi, tidak ada lagi sebenarnya yang perlu kalian khawatirkan dan pikirkan. ya. Stop menakut-nakuti diri sendiri. Ayo segera berbenah, dan kita harus bangkit dari segala macam keterpurukan perekonomian hari ini. Ya, dan jangan lagi menggunakan aplikasi-aplikasi pinjol ketika kalian memang belum benar-benar butuh Bahkan hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang masih mengajukan pinjaman Langsung tiba-tiba dikirimin uang dari aplikasi tersebut Untuk aplikasi yang seperti itu coba cek Apakah aplikasinya sudah legal OJK atau tidak ya. Kalau untuk yang ilegal nggak usah dibayar lagi. Itu sudah perintah dari Pak Menkopol Hukam RI. Ya, Salah satu cara untuk menutup semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itulah dengan cara tidak membayar lagi kepada mereka. Dengan cara tidak lagi membayar biaya perpanjangan kepada mereka.